Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu psikotes yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan Jadi untuk teman-teman yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan Atau yang sedang melaksanakan seleksi untuk masuk di perusahaan Teman-teman pelajari psikotes psikotest yang akan kita bahas sekarang ini Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke yang pertama. Untuk psikotest pertama yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes kreplin. Tes kreplin ini terdiri dari kumpulan angka-angka. Nah, tugas teman-teman di sini adalah menjumlahkan angka-angka yang ada pada soal ini. Jadi, teman-teman jumlahkan angka dari bawah ke atas. Nah, seumpamanya di sini 0 tambah 6. 0 tambah 6, jawabannya adalah 6. Nah, untuk jawaban 6 itu, teman-teman tulis di sebelah kanannya. Jadi, di antara angka 0 dan 6, tulis jawabannya, yaitu angka 6. Lalu, selanjutnya, 6 tambah 5. Nah, 6 tambah 5 ini jawabannya kan 11. Nah, 11 ini teman-teman jangan tulis 11 teman-teman cukup tulis satuannya saja. Jadi, apabila jawabannya adalah puluhan, maka teman-teman cukup tulis satuannya, yaitu angka 1. Lalu, 5 tambah tiga jawabannya adalah 8, teman-teman tinggal tulis 8, dan seterusnya. Jadi, tugas teman-teman tinggal jumlahkan dari bawah ke atas, dan setiap lajurnya itu akan diberi waktu. Dan seumamanya, teman-teman sudah sampai di sini, namun sudah ada instruksi untuk pindah, maka teman-teman tinggal pindah ke lajur selanjutnya. Jadi jangan dilanjutkan sampai mentok. Tapi apabila sudah ada instruksi pindah, maka teman-teman tinggal pindah ke lajur selanjutnya. Terus seperti itu sampai nanti berakhir. Nah untuk tips lolos dari tes Kraplin ini, teman-teman itu harus minimal tiga strip. Ini kan ada stripnya, 1, 2, dan 3. Jadi untuk minimal lolos, agar teman-teman itu bisa lolos, di seleksi tes kreplin ini teman-teman harus 3 strip. Jadi usahakan untuk setiap lajurnya semuanya 3 strip. Ini paling minimal, agar teman-teman bisa dipastikan lolos. Lalu untuk psikotest selanjutnya yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes deret angka, atau tes pola bilangan. Nah, di sini teman-teman tinggal melanjutkan pola bilangan yang ada pada soal. Di sini nomor 1, yaitu 6 ke 9. Ini berarti polanya adalah plus 3. Dari 6 ke 9 kan plus 3. Lalu 9 ke 12, ini juga plus 3. 12 ke 15, plus 3. 15 ke 18, plus 3, plus 3, dan plus 3. Berarti untuk menentukan jawaban di sini, 24 plus 3, berarti jawabannya di sini adalah 27, lalu 27 plus 3, berarti di sini jawabannya adalah 30. Berarti jawabannya adalah 27 dan 30, berarti jawabannya adalah yang D, teman-teman. Lalu untuk psikotest yang ketiga yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah soal cerita matematika. Untuk soal cerita matematika ini sebenarnya mudah karena ini adalah pelajaran SMP. Untuk contoh soalnya, untuk mengerjakan satu unit rumah dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 orang. Berapa waktu akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang? Nah, di sini teman-teman bisa lihat 36 hari dengan 12 orang. Nah, jika orangnya ditambah, yaitu menjadi 24 orang, artinya dua kali lipat dari 12 Berarti waktunya itu akan lebih cepat dua kali lipat Berarti 36 dibagi dua hasilnya yaitu 18 Jadi, untuk jawaban ini adalah jawabannya yang E, yaitu 18 hari Lalu, untuk psikotest keempat yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes Army Alpha Nah, tes Army Alpha di sini, nanti HRD ataupun tim rekrutmen itu akan membacakan soalnya. Jadi nanti teman-teman tinggal ikuti instruksi yang dibacakan oleh tim rekrutmen ataupun HRD. Seumpamanya, so, contoh instruksinya adalah seperti ini. Tulislah tanda silang pada lingkaran kedua. Lalu, tulislah sebuah huruf pada lingkaran kelima. Jadi, untuk instruksi nomor satu tulislah tanda silang di lingkaran kedua. Teman-teman tinggal tulis tanda silang di sini. Lalu, tulislah sebuah huruf di lingkaran kelima. Nah, di sini teman-teman bebas membuat huruf apa. Yang penting sebuah huruf di lingkaran kelima. Nah, itu adalah contoh dari tes Army Alpha. Lalu, pesikotas kelima yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes TiU 5 Nah tes t 5 ini teman-teman bisa lihat untuk instruksinya seperti halnya A diubah menjadi B. Jadi A diubah menjadi B, demikian pula C diubah menjadi salah satu dari kelima gambar berikutnya. Jadi C ini diubah seperti pola yaitu A ke B. Dan nanti teman-teman tinggal pilih jawabannya itu yang mana. Nah, lalu nanti di sini teman-teman tinggal berilah coretan di bawahnya. Atau biasanya dilingkari, bebas. Nah, jadi di sini kan A ke B seperti ini. Jadinya yang awalnya itu hanya satu garis menjadi dua garis yang bertolak belakang. Nah, berarti yang C jawabannya adalah yang nomor dua. Karena yang sesuai hanyalah nomor dua. Lalu psikotes yang keenam yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah matematika dasar. Matematika dasar ini biasanya adalah kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, teman-teman juga biasanya ada angka pecahan dan bilangan desimal. Nah, untuk matematika dasar ini, sebenarnya mudah. Yang penting, teman-teman itu harus ingat dan jeli bahwasanya apabila ada soal seperti ini. Mana yang harus dikerjakan terlebih dulu Jadi apabila ada soal seperti ini Teman-teman jangan mengerjakan secara berurutan Jadi jangan sampai 21 tambah 15 terlebih dulu Lalu dibagi tiga dikurangi 5 Jangan seperti itu Teman-teman lihat terlebih dulu Apakah ada perkalian atau pembagian Atau dalam kurung atau tidak Karena apabila ada soal seperti ini Yang harus dikerjakan terlebih dulu Adalah pembagian atau perkalian terlebih dulu jadi, 15 dibagi 3 terlebih dulu, yaitu 5, lalu 5 kali 4 sama dengan 20. Lalu, apabila sudah seperti ini, teman-teman tinggal bisa jumlahkan dan kurangkan. Maka akan ketemu hasilnya. Lalu, psikotes yang ketujuh yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes warteg. Tes warteg ini merupakan salah satu tes kepribadian. Nah, untuk tips dari tes warteg ini, teman-teman silahkan gambar yaitu benda mati yang bergerak ataupun makhluk hidup pada kotakan yaitu 1, 2, 7, dan 8. Jadi, yang berbentuk lengkungan seperti ini, 1, 2, 7, 8, teman-teman silahkan gambar yaitu benda mati yang bergerak ataupun makhluk hidup. Jadi, teman-teman bisa menggambar di sini yaitu jam. Jamkan benda mati yang bergerak Atau teman-teman juga bisa menggambar bunga Silahkan bebas teman-teman Yang penting untuk kotakan 1, 2, 7, dan 8 Silahkan gambar yaitu benda mati yang bergerak Ataupun makhluk hidup Dan untuk kotakan yaitu nomor 3, 4, lalu 5, dan 6 Teman-teman silahkan gambar yaitu benda mati Itu tips dari tes warteg Lalu psikotest yang ke-8 yang paling sering muncul pada saat tes di perusahaan adalah tes gambar pohon. Nah untuk tes gambar pohon ini, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah pada saat menggambar teman-teman itu harus lengkap gambarnya. Yaitu seperti ada daunnya, daunnya harus spesifik seperti ini, lalu ada buah, lalu ada batang, ada akar, dan lain sebagainya. Lalu pada saat menggambar teman-teman itu harus satu kali tarikan, jangan kebanyakan dihapus. Jadi teman-teman usahakan pada saat menggambar itu jangan sampai salah-salah. Jadi yang dinilai itu bukan jelek atau bagusnya menggambar, tapi bagaimana pada saat teman-teman itu menggambar. Dan lalu untuk tes yang ke-9 yang sering muncul pada saat psikotes di perusahaan adalah tes gambar orang. Nah, tes gambar orang ini tipsnya juga sama pada saat teman-teman menggambar pohon, yaitu teman-teman silakan gambar orang secara keseluruhan, yaitu utuh ada tangan, kaki, lalu juga kepala, kuping, apabila tidak memakai topi maka teman-teman harus ada rambutnya, dan lain sebagainya. Jadi harus secara detail. Nah, pada saat menggambar juga sama, yaitu jangan kebanyakan menghapus, dan teman-teman harus menggambar nanti disertai dengan profesinya itu apa Jadi harus terlihat jelas Dan pada saat menggambar teman-teman juga apabila jenis kelaminnya laki-laki Maka teman-teman harus menggambarnya laki-laki juga Jadi jangan sampai perempuan menggambarnya Begitu pula sebaliknya Apabila teman-teman itu perempuan jangan sampai menggambarnya itu laki-laki Dan nanti teman-teman akan disuruh menulis itu sifat positifnya itu apa dan sifat negatifnya itu apa. Lalu untuk psikotes yang ke-10, yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes kemampuan verbal. Tes kemampuan verbal ini terdiri dari analogi kata, lalu sinonim dan juga antonim. Nah, contoh dari analogi kata yaitu seperti ini. Di sini ada buaya dan kadal. Nah, buaya dan kadal ini kan Dua hewan yang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama reptil Lalu teman-teman pilih jawaban yang memiliki kesamaan seperti yang ada pada soal Jadi kita cari kecil dan besar, nah ini kan bukan kesamaan, ini malah berkebalikan Lalu yang B, zebra dan kuda Nah ini memiliki kesamaan, berarti jawabannya adalah yang B Lalu ayam yang kelinci, ini tidak memiliki kesamaan Laki-laki dan anak tidak memiliki kesamaan dan roti dan rembulan. Ini bahkan jauh berbeda. Jadi untuk soal nomor satu ini jawabannya adalah yang B. Oke, jadi itu dia teman-teman. Untuk psikotes psikotest yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.